untuk membuat baju yang seperti ini nah biasanya di kemeja itu di kemeja laki-laki ataupun di kemeja perempuan mungkin, nah kalau ada yang bentuknya seperti ini nah berarti itu langkah pertamanya itu kita nih ini udah ada kain ya kain sekitar 5-6 cm lebarnya panjangnya itu tergantung dari baju kalian nah ini di sebelah di sebelah kiri, nah, pertama itu ini yang untuk kain depan ketemu dengan yang kain di dalam ya. Nah, itu kita jahit ya, kita jahit bagian pinggir-pinggirnya ini, bagian pinggir-pinggirnya ini sampai selesai ya, sampai selesai. Ini yang udah kita pentul. Ini nanti kita jahit bagian pinggir-pinggirnya sampai bawah dari atas. Nah, ini saya lebihkan sedikit, takutnya kurang. Jadi nanti tinggal kita rapikan. Ya. Kalau udah dijahit, dia itu hasilnya seperti ini ya, bagian pinggirnya aja. Nah, ingat, ini bagian ini bagian dalamnya. Nah, ini kena bagian luarnya, jadi kita gini, kan? Nah, setelah udah dijahit, ya, nanti baru kita. Kebalikan gini, nah, kebalikan gini, nah, ini ke depan, ya. Ini ke depan, bajunya ke depan, nah, bajunya ini ke depan begini. Nah, nanti baru kita jahit dulu, uh, stick jahit, ya, jahit di depannya. Nah, ini udah di bagian depannya, ya. Ini yang udah bagian luarnya. Nah, jadi itu kita kebalikkan kita gini kan? Nah, ini kita jahit bagian pinggir-pinggirnya di sini ya. Jadi nanti pada saat dibalik, jadi warnanya itu sama-samain bagian luar nih bagian luar. Kalau udah dijahit dia itu seperti ini. Nah, jahit kecil aja di sininya di pinggir-pinggirnya. Nah, ini kan udah dibalik. Jadi kita jahit, eh, gitu ya, sampai di bawah sini. Setelah itu nanti ini baru kita lipat gini, baru kita jahit lagi ya. Nah ini lebarnya bebas ya mau 4 atau 3 cm. Langkah selanjutnya nah ini kita lipat kira-kira ini udah 4 cm, ini lebar dari sini ke sini, itu 4 cm sesuai dengan yang contoh baju ini. Nah ini begini. Nanti dilipat gini, empat sentimeter, lipat ke dalam gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, ini dari atas sampai ke bawah. Setelah itu nanti baru kita jahit bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini hasil yang udah dijahit tadi. Nah, ini kita jahit lagi ini. Ini masukkan ke dalam, ini kan begini, mas dilipat ke dalam, nah dipentok baru jahit. kalau sudah dijahit dia hasilnya seperti ini nah gitu ya sampai di bawah nanti baru kita rapikan ininya selesai selamat mencoba